Surah Al-Ikhlas ni Dia sebenarnya satu surah yang apa tu Orang baca berulang kali Surah Al-Ikhlas ni Saya teringatlah satu hadis uh, Sekumpulan uh, sahabat lah Mereka solat lah dalam satu kumpulan eh. Jadi Imam yang dilantik untuk jadi imam tu Kalau dia dia solat uh, Baca eh, First kali first surah lain Tapi yang the second one tu nanti dia akan baca Kulhu wallahu ahad Jadi diorang ni Sahabat-sahabat ni mereka datang pada rasul Bila mereka jumpa rasul dia kata uh, Kita punya kawan macam gini Jadi imam dia suka sangat baca ni Asyik-asyik baca kulhu ahad uh, Dia suka masukkan includekan that surah So Nabi menarik Nabi kata kepada mereka Saluhu tanya pada dia Li'ayi syai'in yasna' dalik Tanya pada dia Apa sebab engkau buat macam gini So mereka tanya pada lelaki tersebut Laki itu jawab ataupun sahabat tersebut jawab menarik. Dia kata kerana surah ini dia mengandungi sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman tu Allah lah. Dan aku mencintai Ar-Rahman. Aku mencintai Allah dan aku suka dan mencintai surah ini. Ha, maka kemudian Nabi sebutkan kepada mereka kata pada orang tersebut bahawa Allah pun mencintainya. Kira amazing lah kira kita tadi kan kita macam rasa segan Kita nak baca Allah Tapi niat kita kena betul lah Niat kita tadi malas ke apa kan Boleh lah, sah lah solat dia Bukan tak sah kan ha, Cuma hmm. kalau nak sampai pada darjat sahabat ni Dia ni different Dia kata aku baca surah hmm. ni Specifically aku include kan pasal Dia cerita pasal Allah Cerita pasal sifat Allah And I really love Allah